Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar idola kita Keunggahan pertama ada momen spesial persahabat ya Ini kembali lagi ada sebuah keunggahan momen spesial ketika pertemuan Leslar bersama Bang Putra Luar biasa persahabatnya ekspresi dari Pasangan ini membuat kita semakin nyaman dan bangga melihatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Dilar Dan kita coba banget sama ekspresi dari anaknya Bang Putra, Persahabat ya terlihat tentunya anaknya Bang Putra masih terlihat tersenyum saat Dedek Lesti mau pulang ya. Wow, luar biasa Persahabat ya doakan yang terbaik saja untuk itulah kesenangan kita. Berikutnya, ini kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari Rizky. Bila di channel pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan, tentunya surprise yang diberikan Lesti semalam, bersahabat ya, sudah di-up di channel YouTube-nya. Ada sebuah judul, "Makasih Sayang, Surprise Terbaper" luar biasa tentunya di ending kita mendapatkan kejutan yang sangat Wow sekali bersabatnya kita lihat tentunya momen ending yang sungguh luar biasa diberikan dari Lesti dan Rizky Bilar untuk kita semua para fans pastinya kita merasa bangga dan bahagia bersahabat ya tentunya postingan tersebut juga dan juga harus direpost kembali oleh akun kok senyum sisa yang mengatakan vitamin malam ini nonton langsung di channel youtube-nya Abang Bilar, tentunya luar biasa persahabat ya para fans menunggu vitamin bahagia akhirnya di -up juga surprise tidak lepas di semalam di channel youtube-nya Abang Bilar persahabat ya kita kompak kita solid mendukung buat idola kesayangan kita, mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya persahabat ya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh